shalom adik-adik selamat pagi teruna bagaimana kabarnya hari ini kakak harap kalian baik-baik aja ya kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita serta alkitabnya yang terambil dari Hosea 2 ayat 18 22 yuk sebelum kita membaca mari kita berdoa kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk kami boleh bersatu teduh. Tuhan boleh berkat di firman akan kami baca ini, kiranya semuanya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan saat teduh ini ke dalam tangan pengasihan -Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sambitlah berdoa mu ucap syukur. Amin. Hosea 2 ayat 18-22 yang berbunyi, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan Sehingga engkau akan mengenal Tuhan Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Aku akan mendengarkan langit Dan langit akan mendengarkan bumi Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak Dan mereka ini akan mendengarkan Israel Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi Dan akan menyayangi lo ruhamah. Dan aku berkata kepada lo ami Umatku engkau Dan ia akan berkata Allahku Nah adik-adik Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu kasih yang mengampuni. Pengampunan adalah suatu anugerah. Orang yang diampuni kesalahannya akan merasa lega dan bersukacita karena terbebas dari hukuman. Oleh karena itu bersyukur adalah respon positif atas pengampunan yang dialami. Sobat teruna, pernahkah menerima pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan? Mungkin dari orang tua, saudara, atau teman. Dalam bacaan Alkitab saat ini, Tuhan melakukan tindakan pengampunan bagi bangsa Israel yang telah berkhianat kepadanya. Dalam pengampunannya, Tuhan memandang Israel bukan lagi sebagai perempuan sundal atau pelacur, tetapi sebagai istri yang sah. Itu berlaku untuk selama-lamanya. Tuhan juga akan menjadikan Israel sebagai istri yang dilindungi, diselamatkan, disayangi. Tuhan akan tetap setia kepada bangsa ini. Sebagai istri, Israel dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua tindakan Tuhan ini akan membuat Israel semakin mengenal dan memiliki persekutuan yang erat dengannya. Tuhan bukan saja kembali mengasihi dan melindungi bangsa Israel, tetapi dia juga memberkati mereka di bidang material adik-adik. Tuhan akan mendengarkan semua keluhan dan penderitaan umatnya. Tuhan akan memberikan hujan yang berdampak bagi kesuburan tanah. Lalu tanah akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur, dan minyak. Semua ini menjadi berkat Tuhan bagi umat Tuhan. Hukuman Tuhan kepada umatnya ditarik kembali adik-adik. Tuhan akan kembali menyayangi bangsa Israel dan menjadikan mereka umatnya. Semua kesalahan bangsa Israel akan diampuninya. Sobat teruna, kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat penyayang. Ia sangat mengerti dan mau mengampuni semua kesalahan kita. Mari kita bertobat, mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya dan sesama serta alam ciptaannya. Mari kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Dalam kasih dan pengampunannya, Ia kembali menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Nah, adik-adik, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu. Kami boleh. Membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tahap pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini, adik-adik. Jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.